oke okay, seperti biasa sebelum di review kita cuci dulu biar bersih ya kan ini udah beres dicuci udah kinslong, udah pasang kenal baru tadi barusan barusan tadi datang knalpotnya. langsung gue pasang karena langsung mau gue bikin video kan mau gue review karena udah terlalu lama jadinya gue enggak mau kalau besok-besok lagi masang. oke okay, ini udah bersih sekarang kita naik ke atas ke upi lagi buat review nih motor Oke. Okay. Udah ganteng, udah kinclong anjir. Pusing, uh. Jo. Anjing enggak bisa habis. Akhirnya. Wih, cuacanya bagus nih. Kita review sebelah mana nih? Sini sepi. Sini aja lah ya. Coba muter dulu. kalau di sini ada nah di situ aja lah mumpung sepi ya kan anjay <laughs> di sini apa di sana kalau di sini pas di matahari sih nggak apa-apa bagus sini aja eh hey, cobain di sana lah, penasaran eh ada bagus di sana sih. Ini cuacanya panas terik, Cok. Ini jam 2 ini. Tapi aman, soalnya gue pakai ND filter, GoPro gua. Jadi si cahaya enggak terlalu overex apa over kalau panas terik kayak gini. Jadi si cahayanya rada berkurang gitu, rada mendem. Jadi aman lah. Tuh, terik sekali matahari, Cok. Kelihatan enggak? Pasti kelihatan sih. Huh, akhirnya ini motor jadi juga beres juga siap di review banyak yang nanyain dari kemarin kemarin kan mana yang 150 mana yang 150 ini baru beres kemarin tuh yang lama nunggu kenal pot. nunggu kenal potnya. ada dua mingguan kayaknya kenal pot nih baru beres tadi baru dateng jam berapa ya jam 11 kayaknya apa jam 10 gua ambil langsung ke JNT kargo terus gua pasang daripada lama-lama ya kan gua nungguin nungguin kurir nanti diantar beres suhur daripada ya udah gua ambil terus gua pasang dan sekarang kondisinya udah kayak gini, udah full modif, tapi enggak terlalu banyak juga sih modifnya. Cuma ya dikit modif tipis-tipis lah. Kalau ini bisa dibilang modif budget pelajar. Ininya longgar lagi lampusannya. Kalau ini bener benar bisa dikategorikan modif budget pelajar. Jadi yang gua maksud itu kayak gini, memaksimalkan dana yang ada untuk modif motor. Jadi biarpun mod budgetnya kecil, tapi kalau misalnya kita gunain modifnya maksimal semaksimal mungkin dia bakal jadi ganteng tampilannya jadi kalau modif enggak perlu terlalu banyak budget lah ya emang perlu juga sih cuma tergantung merek apa part apa yang mau dipakai kalau partnya mahal ya iya budgetnya harus gede juga kalau mau budget murah ya pakai partnya yang biasa aja yang murah-murah low budget Oke okay. kita langsung aja nggak usah terlalu banyak budget karena habis ini gue mau nge-review motor lain lagi ada KTM 690 habis ini jadi hari ini gua full konten dua motor gua nge-review motor karena gua gabut enggak ada konten jadinya udah gue review aja Oke okay, jadi ini gas-gas Hammer 150 pro reborn gas gas hammer 150 Pro Reborn yang pernah gua review waktu itu dan sekarang udah kondisi full modifnya kemarin kan kondisi standar maksudnya bawaan dealer gitulah bawaan pabriknya cuma kemarin udah di supermoto in kalau aslinya bawaan pabriknya dia aslinya itu masih ban Rahu 1821 cuma kemarin udah diganti wheelset supermoto jadi datang ke gua tuh motor udah kondisi supermoto nah oke okay. sekarang kita lanjut tadi gue pindah tempat disitu wih anjir dingin cuk tadi situ panas cok, mataharinya keluar daripada gue jadi ikan asin disitu kena panasnya mending gue pindahin aja tempat yang sini karena ini masih jam 2 bentar jadi untuk nama motornya tuh ini gas gas hammer 150 pro ribbon dari gas gas dirt bike untuk harganya itu 24 jutaan off the road off the road tuh artinya STNK tanpa STNK kalau misalnya mau dibikin on the road atau dibikin SNKB-PKB itu bisa, cuma paling ada biaya tambahannya. Tergantung untuk biaya tambahannya itu tergantung Samsat tiap daerah. Jadi kalian bisa langsung aja tanyain ke Samsat di daerah kalian. Untuk biaya terbitin SNKB-PKB itu berapa? Itu bisa langsung aja kalian tanyain, tanyain ke sana. Karena untuk harga tiap daerah pasti beda-beda. Kalau nggak salah ya untuk Samsatnya. Oke, okay, jadi sekarang kita lanjut lagi. Kita review, kita mulai bahas dulu review modifnya apa aja yang dirubah apa aja yang diganti. Kita mulai dari bagian atas dulu. Bagian atas tang ini kemarin gue lupa gue pakai merek apa ya. gitu kalau misalnya salah. Delkafik, warna oranye. niang yang twin wall. Sebenarnya dia pakai palang kayak gini. Cuma sama gue nggak dipakai palangnya. Gue pakaiin barpet yang model kayak gini. Biar lebih simpel Barpetnya ini bawaan dari motor. Terus untuk decal barpetnya ini gue custom di diri Heroes Graphic. Nih. Jadi ini buat decal barpetnya gue custom. Buat kalian yang mau order bisa langsung aja nanti cek apa link di kolom komentar. Nanti gue taruh kontaknya buat ordernya. Untuk decal barpetnya ini 100 ribuan aja murah. Sekalian gue promosi ya kan. Terus bagian handle, handle kiri kanan ini gue pakai merek Endurotech. Ini pakai punya KLX 150. Untuk handle set kiri kanannya gue pakai merek Endurotech punya KLX 150 untuk master rem standar bawaan motor bagian gas juga saklar kiri juga semua standar nih enggak ada yang gua ganti ini kayaknya gua harus lebih cepat reviewnya soalnya semakin sore kayaknya semakin rame ya kan daripada gua malu cuk. terus bagian apalagi oh hand grip nih hand grip gua pakai Nibi Nibi racing nih hand gripnya Dibi racing nanti untuk harga harganya gua taruh di akhir video aja daripada gua harus sebutin satu-satu ya kan terus hand grip Nibi racing sisanya standar semua sekarang kita lanjut ke bagian oh sparkboard depan untuk sparkboard depannya ini gua ganti pakai KTM 85 merek HRV yang murah-murah lah 100ribuan kalau nggak salah untuk lampunya headlampnya nggak gua ganti masih bawaan motor sekarang kita lanjut ke tutup tangki ini tutup tangkinya Ori bawaan motor cuma gua repaint biru nih nih gua repaint biru terus gua beliin ini nih pentil-pentil, antena-antena gini lah. Ini namanya tutup selang, eh tutup selang lagi. Selang tutup tangki kalau salah. Selang tangki, selang tangki. Ini pakai punya kayak, ini yang warna biru. Ini murah 20 ribuan. Terus jok. Untuk jok ini gue pakai dari Arnox racing warna putih. Tadinya untuk cover jok mau gua pakai full biru, full biru. Terus stripping orange kayak gitulah. Cuma nggak ada dijual. Ada, cuma birunya takutnya nanti birunya tuh dia nggak sama kayak decal entah birunya terlalu tua atau terlalu mudah kayak gini nih nih stripingnya kan biru birunya yang ini kan terlalu tua sedangkan warna decal biru muda lah, biru candy gitu jadi takutnya kalau full biru dia nggak kontras sama si apa body decal warna decal jadi makanya untuk cover jok gua pakaiin yang warna putih terus ini untuk behelnya ini bawaan motor untuk behel apa sih namanya buat barang kayak gini Ini masih bawaan motor nggak gua cabut Kenapa nggak gua cabut? Karena gua lebih senang tampilannya kayak gini pakai behel Lebih kayak apa? Kayak proper gitu Cakep aja dilihatnya Makanya untuk behel nggak gua cabut Banyak yang komen, "Bang, behelnya cabut, behelnya cabut enggak kata gua ganteng pakai behel kayak gini Ini behelnya bawa bawaan motor, spakbornya pun nih bawaan motor Nih, spakbor stop lamp, lampu sen depan belakang nggak gua lepas Masih bawaan motor biarlah tampilannya lebih proper gitu ya lebih cakep lah terus untuk usd nggak gua ganti masih ori ori bawaan motor jadi nggak gua ganti swing aramnya juga nggak gua ganti pokoknya usd swing arm nggak gua ganti swing armnya ini masih bawaan motor nih enggak tahu ini bahannya kayaknya besi enggak tahu besi atau aluminium terus untuk motor ini gua akuin emang untuk sok belakangnya ini monosoknya ini dia empuk sangat-sangat empuk tuh enak mainnya cuma yang kurangnya bagian USD-nya aja. Kalau USD emang dia agak sedikit keras mainnya. Tapi kalau untuk monosoknya emang gua gua akuin empuk lebih empuk dari WR. Mainnya pun lebih enak dari WR untuk monosok belakangnya. Karena dia sistemnya nggak tahu ini dia sistemnya langsung ke arm untuk monosok belakangnya. Jadi nggak pakai unit Kalau KLX CRF, WR kayak gitu kan dia pakai unit track. Kalau ini nggak dia langsung ke arm nempel. Terus kita lanjut untuk blok mesin enggak gua cat gua biarin aja warnanya silver biar ada perpaduan silver kayak gitu karena akan ada putihnya kan terus untuk velg ini velg gua repaint biru candy untuk velgnya ini kemarin mereknya apa ya velgnya teh Virosi kalau nggak salah untuk velgnya ini mereknya Virosi, cuma gua repaint biru candy untuk velg depannya ini kemarin ukuran berapa lagi gua lupa udah ketutup sama cat soalnya kalau nggak salah tuh ukuran 300 kayaknya, 300 untuk velg depan, 300 terus bannya ini Make zeneos ukuran berapa ini, ban depannya nih? 110 per 70, jadi untuk ban depannya 110 per 70, velgnya ukuran 300, kalau nggak salah, gue lupa soalnya. Jari-jarinya warna silver chrome, kenapa nggak dietamin karena biar lebih berwarna aja. Karena kan ini untuk USD-nya, gue tetap pertahanin warna aslinya, kayak chrome chrome gitu lah terus ada warna putih jadinya makanya jari jarinya gue tetap pakai warna chrome tromol nggak gue repaint biar masuk sama warna USD juga oh ya ini jalur roda untuk jalur roda ini gue custom ini gue pakai punya kayak like kiri kanan nih untuk jalur rodanya gue custom pakai punya kayak like kiri kanan gue bikinin drat di as rodanya untuk piringannya gue pakai tetap masih pakai ori cuma gue repaint biru terus untuk bagian belakang wheelset belakang untuk, untuk wheelset belakang nih velgnya sama Firozy Ukurannya kalau nggak salah 350 Ya 350 kalau nggak salah Untuk velg depan velg belakang 350 Bannya juga sama Zeneos Untuk ukuran ban belakangnya tuh pake 130 70 Jadi untuk ban belakang 130 70 Yang depan 110 70 Untuk jari-jarinya sama gue pake chrome juga Tromolnya juga nggak gue repaint. Oh ini sama jalur roda juga belakang gue pakai punya kayak leg Gue custom sama kayak yang depan Gue bikinin as apa Drat baut di as rodanya Sama ini kenal pot gue pake dari Radamel Racing Ini kenal potnya cakep kan Silencers-nya stainless End cap-nya karbon Ini karbon Karbon asli nih Terus untuk header depannya Yang header bagian ke depan ini Bahan stainless bukan titanium asli Bahan stainless cuma dibikin finishingnya alat titanium gitu jadi di chrome warna biru di chrome warna biru biar tampilannya mirip kayak titanium gitu lah cakep kan coba kita cek sound untuk starternya dia di sebelah kiri masuk gigi lagi juga. jadi ini kondisi idle nanti dimarah lagi Terus saking empuknya ini monosok belakangnya gua geber tuh si monosok jadi turun Tundun saking empuknya Oke sebelah kanan udah apalagi yang belum ya sebelah kanan enggak ada sih udah itu doang kita geser ke bagian kirinya eh kepencet klakson di sebelah kirinya girnya gue masih pakai standar masih pakai bawaan motornya cuma gua ripen biru juga ini untuk bagian girnya untuk engine guard bawahnya ini gue pake Nih untuk engine guard bawahnya ini gue pake punya KLX Cuma ada perubahan sedikit gue custom sedikit Ini untuk dekalnya nih Kalau kanan kan gak, gak terlalu kelihatan kan bagian ini Ini warna biru, warna putih Jadi untuk dekalnya ini gue pake dari DIRTRS Graphic Dekalnya DIRTRS Graphic Ini yang bahan paling tebal, oranjet Untuk harganya dekal ini 600 ribuan Untuk pembelian dekalnya kalian bisa langsung aja cek instagramnya dierti harus ininya longgar lagi belum gue kencengin soalnya kemarin gue bongkar kan nah oke okay. jadi untuk dekalnya ini gue pakai dari dierti harus warna biru terus gue paduin sama warna orange candy cakep kan biar lebih kontras aja warnanya jadi terang gitu nyala gitu jadi ini untuk standar sampingnya gue pakai punya KLX KLX, eh, KLX CRF soalnya dia per luar, kalau KLX kan dia per dalam ini per luar. Jadi punya cahaya apa punya apa CRF, CRF 150. Untuk tingginya sama, tuh. Ini standarnya yang model replika. Replika KTM. Dan untuk footstep pedal persneling pedal rem semua masih ori bawaan motor. Oke, okay, jadi seperti inilah tampilannya untuk gas-gas Hammer Pro ribon dari gas-gas Dirtbag kalau dimodif. Modifnya low budget. Enggak terlalu banyak yang diganti tapi dibilang tampilannya ganteng PD amat gua motor sendiri dipuji aja ya? yang enggak papa kita muji motor sendiri akan ya, Hah, gue senang sih warna kalian ini motor warnanya kontras gitu terang terang tapi masuk gitu warnanya nggak tabrakan kayak gimana gitu Oke okay, sekarang gua mau balik udah jam tiga tapi masih panas tapi nggak papalah lah cuaca kayak gini bagus buat konten enak daripada hujan ya kan sekarang gua mau ke pasar dulu gua mau ngambil motor yang satu mau gua review lagi KTM 690 Segera kita buru-buru Soalnya takut keburu sore Takut keburu magrib lah Ragu ngonten lagi habis ini Kalau untuk masalah mesin nih motor Tenaganya 11-12 sama KLX CRF standar KLX 150 sama CRF 150 yang standar Cuma untuk power atasnya dia sedikit Lebih unggul di apa Daripada dari CRF kalau menurut gue ya, soalnya gue ada pernah nyukain kan CRF 150 kondisi standar sama ini Kalau untuk powernya dia 11-12 Sama CRF 150 standar Cuma power atasnya Motor ini sedikit unggul Dia lebih enak atasnya lah Kalau CRF kan Standaran atasnya tuh kayak apa ya Ya udah lugas gitu Motor gitu doang gak, gak, apa gak, gak jalan gitu atasnya Kalau ini masih lebih enak Atasnya cuma emang tenaga bawahnya sama, bedanya di atasnya aja. Tenaga atasnya, kalau untuk speednya ini motor 5 speed, sama kayak CRF lah. Cuali yang 250 baru dia, apa 6 speed? Kalau ini cuma 5. suaranya galak kayaknya motor Kita isi bensin dulu Oke okay. Ini sekarang gue mau ambil motor yang satunya terus mau gue review lagi Jadi tunggu aja nanti video-video selanjutnya See you next video